Yo, apa-apa, apa, -apa? selamat datang kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semua ya, dan pada hari ini gue bakal mainin game Watch Watchdog 2 Waduh, padahal ini game lama udah ya, ini padahal game lama tapi baru saja gue mainkan, langsung saja ini e, Oke, ini pertama kali gue mainin ini game ya, walaupun udah game lama, cuman gue baru main gitu ya Oke, langsung saja kita new game ya di sini ya, kawan-kawan langsung saja continue Oke, okay, save-nya yang pertama saja. Oke, okay, langsung saja. nih. soalnya kalian banyak banget nih yang uh, request gitu loh. Buat gua mainin ini gitu kan. Oke, okay, langsung saja nih. Mainkan. Bang, watchdog, bang, watchdog, watchdog gitu kan. Soalnya ini sama gitu loh. Di... Uh, Peringkatnya itu sama GTA 5 gitu ya, sama boomingnya pada saat itu, gitu kan? E, cuman GTA 5 2013 ya ini 2016 gamenya ya. Oke langsung saja kita bagaskan, <laughs> bagaskan. <laughs> Oke langsung di sini kita berada di mana nih? Berada di sebelah kanan kok di pantai, sebelah kiri ini ada toko-toko pertokoan kayak gitu ya. Nggak tau nih gua nih apa nih maksudnya? <laughs> nah udah langsung cuplikannya tadi lo dengar lumayan lama ya. Oke, okay. bloom cetos. Oke, okay. ini yang gue tahu nih kita harus masuk ke dalam sini, dapokan nih kan sebuah <tuk> perusahaan apa gitu, gitu ya. Mantep nih, Wedi, ini dia karakter utamanya. Ah, suara siapa itu? Hmm, suara siapa itu? Ah, wednesday untuk jalan ini. Uh, look around ini buat sprint ya, sprint. Pakai ship, oke okay, mantap one, ya. Oke okay, climb untuk ini, oke okay, climb. Apa nih kita jadi pertama-tama nih well, ngapain dulu up. nih? Ah hope you like it Yaudah kita naik-naik sini aja loh deh. Pokoknya nih tangga nih. Kayaknya kesini nih. Bener nih. Hmm. Sepertinya ada orang di sini. Tuh kan? Bener. Berarti kita ini harus membasmi dia dulu ya. Sneaky piki gitu kan? Kaper kaper kaper kaper kaper kaper Kap, kapr ayo cepat. Jalan ke sini, boy. Oke. Okay. Bentar dulu. Santuy, santuy, santuy. Jangan sampai dia melihat kita, Bung. Oke, okay, nah. Jalan. Oke. Okay. Oh, tekan F ya. <guluh> Baru tahu. <guluh> Baru tahu gua tekan F ternyata. Oke, okay, kita klik X dulu. Wah, wow, kita ternyata bisa ngehack. Wah. Ini sangat luar biasa <laughs> Sangat luar biasa ini ya Bisa ngezoom lagi di kameranya Oke ini ada salah satu ya Korps ya income nya 990 dolar Wah anjir Banyak juga ya sini security nya Soalnya security itu berbahaya gitu loh ya kan uh, Tugasnya gitu ya kawan-kawan Jadi uh, Bayarannya ya juga mantap gitu kan Bayarannya juga gede Eh tet. Berarti kita harus turun dulu nih. Turun lewat sini, harus sini. Di mobil sini ya kan. Oke, okay, mumpung dihadap sana langsung kita gerak bike, boy, boy. Dah, turun dulu di sini gitu kan. Langsung kita sergap. Langsung F. Oke, okay, dah. Dah, dah, dah, dah. Jangan napas, jangan napas. Aduh, di sana langsung tanda seru. Santai. <tuh> santai, santai. Santai, santai. <tuh> Oke, okay, kita tunggu aja dulu dia sampai sini ya. Soalnya kita cuman punya yoyo gitu kan buat uh, wah ngeluarin pistol. Ngeluarin pistol ya, Bung. Waduh, dia udah lapor-lapor aja nih. Oke. Okay. Oh, kita pakai tangan ya? Itu tadi yoyo kan di tangan dia tuh. Oke, okay, dah, dah, dah dah dah dah langsung dah. De, de, de. Langsung aja kita berangkat, cuy. Ke atas. nggak ada jalan pintas kayak udah pakai jalan sini aja. Apa nih? Apa nih? Bisa diambil nih. Shh. Pick up Pick up high, gitu kan Daripada tidak diambil gitu kan Lumayan lah ya Apakah sini ada orang lagi? nggak ada kayaknya ya Oke langsung saja kita masuk sini bung Langsung kita hack lah langsung Hack langsung Langsung di hack Apa di close? Wah Oh harus naik harus naik harus naik Ternyata Tidak segampang itu ngehack ya Harus ini juga sekring ini harus kita matiin nih Oke unlocknya dulu Pakai apa nih dia? Buka ya Wih si pakai hp doang coy gila ya, langsung ke open itu ya, langsung lah kita gaskan oke okay. oke okay, buka Nice, su. langsung dibuka menggunakan hp aja lagi ya, cuman kalau baterai hpnya habis mati kau <laughs> oke, <Okay>. woi <coughs> nampaknya ini temannya yang dari kejauhan ini ya, in. sudah kehack ini ya atau siapa nih gotcha. lo so He's got a gun. Is that a problem? Huh? Jangan bilang ini orang lainnya menyelidiki kita lagi gitu kan? Wow, berbahaya nih. Aku penasaran katanya. Too late. He's in. Waduh. Oke, okay, kita udah berhasil masuk ya itu kan? Too late katanya. Oke, okay, oke okay, di sini. Oke, okay, kita pakai masker ya. Oke, okay, biar nggak kelihatan gitu kan? cuman tadi identitas kita sudah diketahui. Oleh yang nonton tadi di balik layar itu yang gak tahu itu siapa Oke, okay. langsung digas uh Wah, <laughs> woi deh Lamban sekali Woy. Oh bukan yoyo Cuman mirip yoyo gitu kan Yoyonya tuh besi kayak gitu loh Oke okay, langsung saya berangkat lah Hah, kok ada yang kita? Akses, aduh pak kunci Tidak semudah itu ngehack Tidak semudah itu boy Berarti kita harus kemana dulu, Nietzsche? Harus ke atas, kayak Gimana ini, boy? Adakah yang harus kita ambil dulu di sebelah sini? Gitu, kan? Eh, apa nih? <tuh> apa nih? Terus kita harus ngapain dulu, nih, guys? Oh my goodness. Waduh. Waduh, dudu. Oke, kamera. Nampaknya kita harus... Nganu kamera nih dulu, boy. Hmm. Oh, uh. oh dia nganu lihat laptop kayak gitu ya? Aduh, oke, okay, oke. Okay. Cuman ini, waduh, sampai kayak gini loh. Ada informasi-informasinya. Cuman ke atas ini nggak bisa, boy. Oh, bisa dipoto, bisa di-screenshot juga ya? Dah, dah, dah, dah. Nggak penting ternyata. Lihat mana ini? Bingung nah jadinya paman. Hey. Jadi harus kita apa ini nih guys? Oke. Okay, ternyata kayak gini coy. Disitu kamera ya. Terus kita hack kameranya dari kejauhan. Oh my god. Bisa kayak gitu loh. Oke okay, ini udah kita hack ya. Oke. Okay. Laptopnya udah kita hack. Terus kita ke kamera sini lagi. Eh. Bukan loh Kamera sini kah? Eh, uh, Terus kamera sini Terus kita pokoknya harus Ke towernya dulu guys Enggak bener kita Ini harus ini dulu nih Di hack Hack to akses kayu Nah ini Udah kita hack gitu kan Oke okay, sip Udah kita hack dari Wah, gila loh Dari kamera nge Tekan C lagi uh, Tekan V tadi ya Oke, okay, mantap Oke okay. Oh my God Bisa kayak gitu ternyata Adpo. Amazing Spider-Man 2 Oke, okay, kita harus ke atas ini Cuman tidak semudah itu nampaknya Perguso Oke, okay, dia ada orang ya Oke, ini semuanya kayaknya udah kita hack, ini ya. Jadi, kita bisa masuk sembranganan. Cuman, kita satu lantai lagi nih, harus naik ya. Mana harus naik sini kah? Hack lagi, boy. Buka dong. Oke, udah. Bup, bup, bup, bup. Oke, ada satu orang di sini. Hmm. Hmm. Aduh, ini akhirnya cuman. Bukan hanya di belakang layar gitu ya kawan-kawan. Ah ternyata harus turun ke lapangan juga. Kita lihat-lihat dulu nih. Wah uh, ada yang datang boy. Ada yang datang. Ada yang datang. Ada yang datang. Ada yang datang. Oh stogok, ketembak bung dua orang di sono. Oh my god banyak banget berarti yang datang. Tiga orang. Surrender. Oh my god Oh my god Kayaknya kita harus ke atas air ya Yang penting ke atas dulu Yang penting ke atas dulu Yang mati ke atas dulu Lari dulu kan. Jangan Jangan panik Mati Gimana menghadapi polisi sebanyak itu gitu loh Aduh Eh kok bisa dibuka Oh harus dekat ya Oke okay, oke okay, oke okay harus berhati-hati lagi selanjutnya. Cuman kita, aduh, ngabisi satu-satu kayak -satu, gitu, gitu gimana ya? Oke, di, disini di sini dulu. dulu. Nah, dia, <laughs> ya. jangan sampai bikin keributan <laughs> deh intinya <laughs> ya. Oke, okay, kita bakal sneaky picky. Oke, okay, Itu diambil pistolnya bisa, di bisa nggak ya? Nggak bisa, Loy. Hmm, Oke, okay, di atas kita ternyata. gua kira akan ada di depan tadi. Hmm, Oke. Okay. Kita harus masuk sini kah? Hmm, oh, ini aksesing kita tadi juga masuk. Laut sini, bung. Kita harus ke atas lagi tuh. Oke, okay, satu lantai lagi. Sabar dulu. Sabar dulu. Di sana ada orang. Cuman di belakang tembok. Sabar, sabar. Kita sam sampai dia nggak noleh. Oke, okay. hmm. kalau ngekillnya kayak gini, dia setidaknya pingsan dulu, gitu kan? Ya kan, dia pingsan dulu, gitu kan, guys? Aman dia kalau udah pingsan, kita pingsanin lagi. Oke, okay, di atasnya ada saat, oh bukan, di atasnya lagi tuh, di sana, di atas juga. Oke, oh, oke, sneaky peekie, eh, berdua, berdua, guys. Oke, okay, sabar dulu. Kalau kita lagi mengisat ini satu orang nggak bisa, yang satunya, nah kan, nah kan, nah kan, berteriak sih tadi, aduh gagal sneaky piki kita guys, sneaky piki kita gagal, oke. Okay. Dah. Yang penting cuman nggak uh, terlalu banyak lagi ya orang cuma sisa satu itu aja lagi kayaknya Di atas juga nggak ada ya aman-aman Oh, Oke okay, dia disono Bakal kita Wah nggak bisa ya Oke oke oke oke Dia kesana Oke okay, sini Oh my god Dikit lagi mati kita guys Masih ada loh di atas satu loh Aduh, oke okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. Langsung saja kita hack, dah Kayaknya ini tujuan utama kita masuk ruangan ini, ya Aish Dua orang Salah banget nih, guys Hmm, satu lagi, sabar <laughs> Sisa satu, guys Aman, aman, aman Astaga dikit lagi loh satu orang oh. Oke okay, akhirnya aman Akhirnya guys aman ya Akhirnya bisa aman langsung saja lah di add Oke okay, langsung saja kita ketik boy Langsung ketik Oke okay. Akhirnya gue bisa sneaky piki. Oke okay. Oke okay, oke okay, oke okay. langsung kita kirim ya Oke okay. Oke, okay. langsung di-shutdown mungkin ya Ini di-shutdown apanya nggak tahu juga Langsung saja ya <laughs> Kita hack langsung dari dalam gitu kan Berarti memang ini sistemnya sangat kuat Jadi kita harus datang ke dalam sendiri gitu ya kan guys Oke, okay, udah Oke, okay, udah mati semuanya sistemnya Oke, okay, sip Holy shit Kita berhasil, Bung Oke, okay, ini dia nih Oke okay. Satu lagi dapat. Dia turun sih soalnya Harus kita nganu ya kan Mana tadi Udah kan Apalagi nih Oh di atas lagi boy Ternyata harus naik lagi kita Oke okay, sistem kelistrikannya sudah kita padam kan sini ada orang gak Gak ada ya Oh di bawah ada orang boy Di bawah ada orang Kita harus naik lagi nih Yaudah Gus ke bawah lagi yang penting kita dah naik naik naik naik naik naik naik. Oke, okay. oh dia dia manggil kita juga hacker gitu loh. Hmm, aman aman aman. Pokoknya aman dah kita bisa naik sampai sini boy. Oke okay, akhirnya kita sampai sini. Klik apa nih? Klik ke. Uh. Nah tadi dari tadi nggak bisa nggak klik uh. Oke okay, akhirnya kita bisa lolos sampai sini bung. Semoga kita bisa. Waduh, ini mantap dia banget ya sendirian doang loh kita. Oke kita jatuhin supaya tahu tingginya gimana seberapa gitu kan. Waduh, kayaknya panas banget di sini ya. Tuh, coba hawa-hawanya itu kan guys. Coba kalian lihat, hawanya itu kelihatan bang. Oke. Okay. Waduh. Waduh, ini perlu latihan guys kayak gini gini nih. Kakinya tuh harus kuat gitu loh. Waduh, ngeluarin laptop lagi. Waduh. Laptopnya ini pasti laptop dewa nih sudah tipis gitu kan. Ngehack itu berat juga guys Bukan sembarang-sembarang laptop gitu loh Bisa Oke dah Udah gitu kan udah diambil Terus keluarnya lagi gimana nih Keluarnya lagi kan Tuh kan naik kayak gini nih Wah jangan bilang ada yang mampar gokin nih Oke lari lagi kita nih PR lagi Harus lari Dia lagi Like the Oke disitu musuh Langsung climb ini aja Jangan ya jatuh mati bung. <laughs> kita harus kesana tuh katanya Nih dari sini nih Nah kan langsung Instan Oke berhubung semuanya sudah kita hack Jadi aman Oke langsung dah Wah Complete the network bypass unlock Harus kemana dulu kita boy harus kemana dulu? Ah, ini kayaknya nih. Ini kah? Hmm. Eh, harus kemana ini, boy? Kok suruh naik? Naik gak? <laughs> Oke, okay, kita klik V lagi. Berarti ini nih. Oke, okay, kita kayak gini ya. Ini pakai kacamata apa ini ya, guys? Supaya bisa lihat kayak gini nih. Uh, kita spasi berarti. Oke, okay, kita lihat sistem kelistrikannya. Alright. Ternyata ini ya lah. Ternyata ini yang harus kita... Uh, sistem kelistrikannya kayak gini ya, guys. Nah, baru jalan. Dan baru bisa kita unlock nampaknya ini ya. Oke. Okay. Kayaknya udah berhasil. Disitu udah kebuka. Ini udah dong. Ini udah dong. Oke. Okay. Wuh. Wow. Berhasil nggak tuh. Hehehe. belum he Oh waduh. Langsung kita masukin harddisknya. Waduh. Langsung. Kita hack. Ya kan. Oke. Okay. Loh lo kok Ada muka dia di dalam sini boy Jangan-jangan dia orang dalam nih Wah Gak tahu. <laughs> Oke okay. Now confirm Criminal record Waduh dia memang Criminal recordnya banyak Bisa is bullshit katanya Hapus hapus Kayaknya dia dijebak atau apa nih ya guys Hmm Oke okay. Terus kita lihat saja ya Just... Oke, okay, nah, tinggal delete aja gitu kan aman. Oke, okay, bersih namanya, cuy. Jadi kriminal dia itu nggak uh, catatan-catatan kriminalnya itu dihapus gitu loh. Bahkan datanya dihapus semua, boy. Bude Oke, okay, kita ganti katanya. Kita ganti uh, foto profilnya. Ya, nanti itu Ella. Ganti biar gak ada fotonya gitu kan Mantap so Oke okay. Malware remote access Trojan Waduh Trojan malware dah tuh Sangat dekat sekali dengan virus dah Nah Nah ini dia nih siapa ini guys Ini siapa Ini siapa Dia di mobil loh Berarti temen harusnya ya Harusnya teman ya guys Harusnya ya Oke, okay, berarti kita nih harus berangkat lagi nih Oke okay. Apa nih? Oke okay. Kita Wealth Targeting Object Hold Oke, okay. harus kita hack module Kita trigger itu spasi Itu, oke okay. Cheshaw Down, Interact itu r ya, kan Oke okay. Interact, oke, okay. kita itu dulu Oke, okay. biar dia Mendekat gitu kan Terus kita tekan spasi kayaknya ya. Lagi kah? Oke kita hold on. Oke, tekan R sudah. Oke. Uh oh, gila dari jauh kayak gitu loh. Biar melonjak gak? Gak ada bisa diambil, oke? Turun enggak Harus turun kita gitu nampaknya. Ini. Turun guys. Turun turun turun turun turun turun turun tangga turun mana? Oke, kita harus bebas lagi harus keluar dari sini ya. Oh no, oh boy Santai boy, santai, santai nggak santai amat. Ah, tiba-tiba gua nggak lihat juga guys tadi tiba-tiba ada orang. Ha. <tos> Waduh tegang banget gue tadi, gue harus sembunyi juga guys soalnya dia jarak jauh gitu kan. Oke, okay. oke okay, kita tutup. ya <laughs> mungkin dia nggak bisa balik. Eh harus kesana. Eh nggak ya? Balik ke lokasi sini kan? <tuh -tuh. Hah, Osh. Osh. what? Bertiga guys, Mampus lo, salah jalan, kita salah jalan. Sabar dulu ya, dia nggak sadar kita di sini. Rupanya bagong memang. Aduh, kelihatan dong, kelihatan dong. Eh, nggak lihat kita ke kan dia? <laughs> eh, gue disini. pada. Uh. aduh, escaping-nya kita harus ada waktunya juga, guys. Mungkin diulang, aduh, uh, uh, uh, uh. harus balik lagi. Kita nih, oke, okay, balik salah jalan gitu kan? Nah, iya, dah. Uh. Yourself, uh. Wah, salah ulang. Oke okay, kita harus hati-hati lagi ya Yang kedua ini harus hati-hati bener benar hati-hati kita bisa sedikit Gitu kan Cuman nggak bisa sneaky picky guys Soalnya uh, semuanya sudah diperingatkan gitu loh Di bawah nih ada berapa orang nih Di bawah ada dua orang Aduh di on. Come on Uh, lari. Lari, Bos. Kita Sini dulu. Uh, akhirnya bisa sampai ke sini, guys. Gua lari ay, kata gua nih kan. Langsung sana lagi kita. Mana mana mana mana, -mana, -mana. Udah salah lari lagi. Ini di bisa dulu nggak sih? <laughs> kita udah bisa berhasil sampai sini gitu loh. Gua hmm. Hmm. Hmm. Akhirnya bisa keluar gua. Oke, okay. holy right there. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. waduh. Oh Ngehack lewat HP dong. Widih, Weh. jatuh. Eh, kita gitu kan? Oke, okay. nah, nah, kan ini siapa gitu loh kok kita ditangkap akhirnya ya 2013, baru openingnya lo tadi lo apa nih apa nih apa nih waduh asik sekali, sekali nih gamenya ya asik pantesan kalian semuanya rekomendasikan ini ya Hidrat, kan oke okay, bakal gua lanjutin lagi nih nanti ya. ini episode pertamanya sampai sini dulu nih ini bisa skip apa nih ceritanya gitu kan They were Valley. CTOS 2.0 has been implemented itu perusahaan yang berpengaruh lah ya. Nah, oh, oke, okay. perusahaan tentang koneksi kayak gitu ya, guys. Kan?